Lanjut ke TKP. Siap. Bab 6. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada lah. Waspada lah. Kasus penikaman di perusahaan tambang nikel kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kejadian penganiayaan itu terjadi pada pukul 8.40 waktu Indonesia Tengah. Seorang karyawan PT DLA Morosi Tega menikam atasannya dengan sebilah keris hingga tewas. pelaku setelah menikam atasannya itu hanya duduk manis sambil minum. Tubuh korban berlumuran darah di tempat dan ditemukan beberapa luka tusukan di bagian dada dan kepala. Kejadian penikaman tersebut terekam kamera pekerja. Dugaan sementara pelaku tidak terima ditegur atasannya membawa mobil dump truck milik unit lain. Pelaku tak terima teguran tersebut langsung menikam atasannya berkali-kali hingga tewas di tempat. Korban yang sudah tidak bernyawa lagi langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kendari Sulawesi Tenggara untuk keperluan otopsi.